Satu, nama saya bertuah, saya Saya di sini akan melakukan ujian praktik PKWU yang saya akan buat adalah jangka Mendoan dan kopi kok. Lalu pertama-tama itu saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan itu pertama ada pisau, lalu ada tatakan, ada piring, lalu ada sendok, ada gelas untuk air, lalu ada mangkok. Lalu untuk bahan yang diperlukan, bahan yang diperlukan yang pertama itu ada bawang halus yang dari Lalu ada ketumbar Lalu ada cabai untuk sambalnya nanti Lalu ada tepung tepung terigu Lalu ada tepung beras Lalu ada garam Lalu ada tempe dan dan bawang Dan minyak diperlukan tepung Lalu langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita membuat adonan terlebih dahulu pertama kita membutuhkan 200, kurang lebih 200 ml nah satu gelas ini kurang lebih itu ada 100 ml kita melakukan, tidak cukup dua kali lalu kita mengambil itu banyak 6 sendok makan dan berfami darah 好 Sampai atas Sampai atas Sampai ご視聴ありがとうございました kita tolong Wow. lalu kita langsung memasak lalu setelah sudah campuran seperti ini, kita menyiapkan minyaknya dulu minyaknya perlu dibutuhkan ya lalu saat kita menggoreng kita membutuhkan sendok goreng, wajan dan juga kita membutuhkan saringan lalu kita kita panaskan minyak kita bisa mengecek dengan tangan di atas minyak kita sudah panas atau tidak kita bisa masukkan adonan sedikit agar kita bisa lihat apakah sudah bisa untuk dimasukkan adonan kita jika sudah kita bisa masukkan adonan yang kita perlu lalu kita bisa masukkan adonannya kita ambil lagi adonan satu karena bagian saya coba bisa dua jadi masakannya dua dua bisa juga kita masukkan adonan biar tertinggal masak, kalau sudah jadi lalu jangan lupa untuk bolak balikin ya, biar matangnya merata tidak usah terlalu matang, jadi kita lihat tepungnya sudah matang, udah bisa diangkat ya kita mau buat saus membutuhkan kita butuh cabe cabe kita buang dulu bolong dulu kita potong potong ini untuk sambalnya ya jangan lupa juga untuk membalik cukupnya di cabenya ya yang nah, benak-benak nah, cabai rawit juga bisa ditambahkan karena kita benerah karena ada cabai raja eh, rumah ya terus masukkan skupnya rumus juga bisa kita angkat Kita angkat terlebih dahulu campainya Lalu cabainya ini Cabainya ini Kita kasih kecap Setelah kecap apa aja bisa lah Oke okay. Kalau udah udah jadi ya. Oke. Okay. Jadi gini sambalnya Ya, ini setelah jadi, dan teman dan kopi. Kopi yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.